jadi di video kali ini kita akan bermain game yang baru ya yep, bisa dibilang game baru karena ini game baru masa percobaan juga yaitu car driving Philippines atau car driving Filipina ya kayak uh, bahasa gampangnya Oke okay, ini wapak oh, jadi ini saya bermain di hari Sabtu tanggal... tanggal berapa ya sekarang ya nggak tahu lupa pokoknya Sabtu kemarin Nah, ini kalau teman-teman semisal cari ya game ini di Roblox nggak ada, berarti game ini belum di uh, publish ya. Karena ini saya mainnya masih bersama dengan tuh John Boy 21, Raisin 26. Dia yang mereka yang sepertinya ya yang buat game ini yang uh, yang yang apa? ya yang buat game ini pokoknya intinya developer atau maker gitu kan. ya jadi for your information ya ini mungkin rekaman suara saya gak cocok dengan gameplaynya karena <guruh> waktu saya ngerekam gameplaynya ini suara saya nggak masuk lagi dan alhasil saya coba rekaman lagi suaranya sendiri terpisah gini jadi saya ini rekam suara saya ini tidak posisi main tetapi melihat <guruh> file recordingan saya oke ini kita belok kiri itu sekalanya nge-lag Oke okay. ya namanya baru ini ya baru masa percobaan mungkin ini lagi tes gitu ya Tore speed bump tadi ada polis tidur Oke okay. ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini di sebelah kanan itu yang main cuma berapa tuh cuma 7 yaitu ya. 7 ya ada 7 7-8 player jadi yang main ini mobilnya kenapa sedan semua sama lagi nah ini dia orang-orangnya ya udah John Boy 26 eh John Boy 21 dan Racer 26 mereka ini developernya atau yang buat game ini Oh ya teman teman mohon maaf ya kalau suara saya ke keganggu suara angin karena saya rekaman di depan kipas rongan saya tidak berhasil, mohon maaf lumayan rame ya untuk game-game masa percobaan biasanya kalau nyoba game cuma berapa sih playernya? hmm ya seperti sudah saya duga sebelumnya ini kenapa nge-lag ini ya internetnya kayaknya jadi sekali lagi saya informasikan pada teman-teman semua semisal uh, teman-teman cari game ini di roblox ya kalau nggak ada ya berarti game ini belum dirilis secara resmi ya belum dirilis masih masa percobaan, masih istilahnya apa ya alpha test ya alpha test atau beta test ya? intinya masih masa percobaan lah gitu teman-teman ini bisa first person dari dalam juga ya ini sepertinya aset 3d modelnya ini ya gua oh, ada handphone juga tuh aset 3d model mobilnya ini sama ya yang dipakai di car driving Indonesia dan kawan-kawan. Sepertinya ya. Oke, jalannya ditutup. Kenapa tuh? Pusat klakson. Udah tahu jalan ditutup klakson. Saya cuma numpang sih. 21, Anda mau ngapain? Mau menghilangkan ini kan. Tuh di Toyota Supra ada tuh tadi oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini mohon maaf ya videonya pendek gak panjang dan karena saya juga bingung mau main game apa di Roblox dan ya mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini saksikan terus video-video di channel Ananda Mirza Embra dan sampai jumpa di video yang berikutnya